Oke okay, teman-teman kita lanjut lagi Dimana kami ya? part ke 50 Jadi untuk kali ini langsung lanjut aja ya Karena ini terakhiran juga teman-teman Kita langsung aja ke kampus Ground Kita lanjut lagi aja Oke okay, oke okay. sekarang ke dunia mana lagi Tunggu dulu Ya, udah dicek. Udah bagus tadi, di skip ya, teman-teman, karena udah biasa bikin armor sebagian dan udah dipakai. Oke deh, kita langsung seperti biasa menuju portal. ya, yeah. iya, yeah. oke okay. tadi sebenarnya ini ya, teman-teman. Jadi, banyak sintesis juga, persiapan juga buat ke level selanjutnya. Dan juga ya bikin armor yang kemarin-kemarin. Yang kemarin kemarin dapat resep akhirnya dibikin dan dipakai untuk ya buat ningkatin lah, ningkatin status semuanya. Oke, okay, pintu berikutnya di sini nge -lag. Aduh, nge Oke, okay, pintu berikutnya kita langsung lanjut. Oh, ternyata ini memori tentang Dragon Grave ya. Kita cek Oke, kayaknya panjang ya teman-teman. Seperti biasa kita lewatin dulu ya. Ini karena kalau misalkan ini sebenarnya udah lama teman-teman karena kebanyakan sintesis juga. Kebanyakan sintesis sama bikin armor bolak-balik. Ini persiapan. Oh, di sini juga ada. Mungkin ada resep baru lagi. Oh iya, from spot kalau ini nggak salah buat si Mupi ya. Buat si Mupi tuh agak gelek Ini apalagi kalau misalkan pakai webcam. Mungkin lebih ngelag lagi ya sebagian rekaman karena gagal dan nggak bisa ditampilin teman-teman. Akhirnya cuman bisa pakai suara aja. Tuh di sini agak ngelag teman-teman. Oke. Kita lawan aja. Terima Nah, lumayan lama juga teman-teman untuk lawan bini bos. 3 jam berlalu. Oke, kita lanjut lagi langsung kita ke atas. Ini harus dilewatin dulu aja. Takutnya nanti keburu malam ya, teman-teman. Oke, mungkin perjalanannya masih jauh juga. Mudah-mudahan sih enggak ya. Jadi sebentar. Oke, masih ada jalur di sini. Tapi kayaknya banyak juga ya di sini. Eh enggak ada ya. Kalau di Dragon Grave yang dulu itu di sini banyak ini ya, banyak treasure harta. Kita langsung aja. Oh, di sini ada treasure satu harta karun. Mungkin dapat resep baru. Oh, bukan. Dapat hell all 3 biji. Oke, deh langsung kita lewatin aja, teman-teman. Mudah-mudahan kita langsung selesai juga mungkin nanti kalau udah di cut-cut ini jadi sebentar ya teman-teman. Oh. Ternyata di sini finalnya ya. Oh, ini memori tentang ngelawan yang naga ya. どこかで聞い 今度はあの時の Terima 正義 正義の形を Masuk naiklah Kamu Sampai 開け 正義の形よ 初戦は勝つ多分。<participarrenya> Oke, okay, lawan agak selesai. Mungkin kita langsung aja ya, teman-teman. Kita langsung kembali karena perjalanan di sini masih belum selesai juga. Ini sebenarnya udah lama rekamannya sampai sejamnya. Mungkin setengah jamnya itu lebih banyak ke sintesis tadi. Atau bikin armor. Oke okay deh, seperti biasa kita save dulu. Oke, okay. mungkin sampai sini dulu aja ya teman-teman untuk Minecraftia part ke-50. Mudah-mudahan sih ini nanti di cut, -cut. jadi simple ya teman-teman. Atau jangan tapi jangan terlalu sebentar juga. Ya, makasih yang udah nonton pokoknya ya. Jangan lupa subscribe untuk dukungannya. Thanks for watching.